Jadi apa penyebab utama orang terjebak pengangguran? Coba pikir Kenapa ada orang yang bisa gak kerja-kerja? Apakah karena gak ada skill? Salah Bukan itu penyebab utamanya Apakah karena gak sekolah? Masih salah Karena gak ada skill makanya kita sekolah Sekolah jahit, sekolah programmer, dan lain-lain Terus kenapa orang bisa gak sekolah? Apakah karena tempat tinggalnya? Salah karena ada juga orang yang rumahnya di pelosok-pelosok, bisa kerja, yang ngarip, ngomben, ngangon lembu, dan lain. Bisa sekolah lagi. Karena diskriminasi orang. Masih salah. Masalah kesehatan. Karena mental. Interview berantakan. Salah. Makin ngawur jawabannya. Yang benar adalah karena nggak punya penghasilan. Orang kalau punya penghasilan, dia bisa ikut sekolah, pelatihan Orang ikut pelatihan agar dia punya skill Orang punya skill agar dia bisa kerja Jadi kita harus punya penghasilan sebagai modal awal agar tidak terjebak pengangguran